Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di Fatifi Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bila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 Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini banyak sekali tentunya kabar-kabar yang membuat kita semakin bahagia persahabat ya. Tentu yang pertama di sini ada momen yang tak akan pernah kita lupakan persahabat ya dimana momen tidak di Elasti dan Kakak Bilar tampil di acara Indosiar nih. Wah, masya Allah banget ya pastinya. Ini adalah momen di mana warga Konoha pada jingkrak-jingkrak di depan TV, persahabat ya, <laughs> Yolong aku. Tentunya membuat kita semakin ingin sekali melihat kekiutan kromatisan dari Dede Lasi dan Kakak Bilar, persahabat ya. Terlihat nih ada momen tampil Dede Lassi dan Kakak Bilar berdansa ya, duh, cute banget nih ya luar biasa. Mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk idola kita, Amin. Postingan tersebut diposong kembali oleh akun HP kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Bikin jingkrak pada masanya Katanya tuh persahabat ya Pada-pada jingkrak nih Para emak di depan TV Indonesia Momen yang membuat kita semakin bahagia dan bangga Kepada hubungan Lesti dan Rizky Pilar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar Banyak sekali respon yang diberikan dari para fans Leslar, yakni dari akun Instagram Mitanskorkomala1102 mengatakan Teriak-teriak depan TV zaman jamannya suka begadang Tidur suka di atas jam 12 malam <laughs> Ngaku juga nih persahabatnya luar biasa Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Eti.rua.tito75 Vitamin pada masanya Jangan ada vensel di antara kita Duh, cute banget di masa Pat, ya Luar biasa Momen yang tak akan pernah kita lupakan, dimana tentunya para warga Konoha selalu dibuat bahagia dan dibuat penasaran oleh idola kita. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan. Ini spesial banget yang luar biasa. Wajib kita viralkan di persahabat ya, langsung dari anggota DPR RI ini. Bapak Deddy Mulyadi, persahabat ya, masya Allah, mendukung penuh untuk dedek nasi dan kakak Rizky Pilar sampai di channel youtube nya yang diunggah nih ada sebuah judul ramai warganet menyerang lesti kejora kang deddy angkat bicara masya allah banget yang luar biasa jadi terharu bahagia karena dukungan selalu banyak dari orang-orang hebat dan orang-orang baik masya Allah yuk kita viralkan Kang Deddy tentunya luar biasa mensuport sekali untuk tidak wasi dan rezeki bilar daripada banyak ngomongin orang persahabat yang memfitnah lebih baik kita urusi diri sendiri kita persahabat ya itulah pesan dari Kang Deddy Mulyadi masya Allah luar biasa postingan ini juga diunggah oleh angkun sahabat Lesla Taiwan kalimat caption juga dituliskan Masya Allah hadir nuhun gang Dedi, Bapaknya orang Jawa Barat Sampai-sampai Pak Dedi ikut bicara Terharu nuhun aku kan Katanya tuh Masya Allah banget ya Luar biasa Mudah-mudahan selalu diberikan Kebahagiaan Kesehatan untuk kita semua. Amin. Terutama, idola kita, leslie dan Dilar mudah-mudahan selalu berikan kesabaran dan persahabatan yang untuk selalu menghadapi tentunya cobaan-cobaan dari orang-orang yang tidak menyukai. Dan berikutnya, kita lihat juga unggahan berikutnya nih. Wow, masya Allah, bangga bersahabat! Yuk, kita intip Hodi yang dikasih oleh A. Araf ini kepada Leslar ya. Perhatikan. Yang dipakai di DLSI kejora ini yang berwarna pink persahabat yang sweater nih luar biasa membuat kita semakin wow persahabatnya melihatnya Gucci dengan harga di bandrol tujuh juta delapan rupiah wow fantastis banget persahabat ya gimana nih rasanya pakai baju harga tujuh belas juta Duh mehong banget nih luar biasa kebanggaan. Mudah-mudahan selalu berkah-berkah pokoknya untuk rezeki dari Leslar dan Rans persahabat yang selalu tentunya berkolaborasi Memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Dan berikutnya juga keunggahan dedek Lesti nih persahabat Ya sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto momen ketiga bareng keluarga besar nih Masya Allah Dan dalam postingan dedek Lesti ada komentar dari Kak Benu dan Teh Ocha persahabatnya perhatikan di sini Kak Benusorumba mengatakan dalam kolom komentar semangat ya kesayangan sehat-sehat bumil masya Allah luar biasa semakin banyak doa dukungan dari sahabat-sahabat terdekat ada juga Teh Ocha nih masya Allah juga sehat bahagia selalu dede dan keluarga love nya best dikasih lima nih oleh Teh Ocha masya Allah luar biasa mudah-mudahan berkah dan selalu memberikan Inspirasi untuk kita semua persahabat, ya Dan kita lihat juga Tunggu berikutnya nih Mengingatkan aja jangan sampai lupa besok CL Cinta Abadi Leslar akan tayang Di ANTV jam 4 sore Persahabat ya Yuk dukung penuh karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Masih menunggu kejutan dan kabar baik Selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate selanjutnya